Ini urusanku. Kau mikir saja. <San>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 Kita menginap. Sekamar, memangnya kenapa kau keberatan? Bagaimana ya, kau kelihatan manis kalau sedang kebingungan. Jadi, kau mencintai kulas mini. Sudahlah, yang penting malam ini aku akan memberikanmu yang enak.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 kau, aku Arjuno uh. Lasmini. Aha, uh. uh. deh. Kenapa dengan rumahnya? Dibakar saudaramu itu toh. Uh, saudaraku eh. dari mana? Hah, dari mana? Oleh uh. kesempatan, oleh. Uh. Uh. Uh. Inilah Lasmini, kamu Lasmono ya saudaraku. Ya las tuh gilingan hi. Uh. Sekarang. Di mana sari? Iya, aku tidak tahu toh. <lacht> Lawang aku tunggu di sini dia sudah tidak ada kok. Justru itu aku menunggumu di sini. <lacht> Kalau begitu, aku akan ke Madangkara. Eh, tunggu dulu, <tuh> Nek. Gilingan belakase menel. Eh, mau tanya, denmas Bagus Utara kemenong. ha? terima kasih lesmini kau telah mengusir melur sari. aku sekarang jadi lurah lagi hehehe enak aja nih terima kasihnya sama nyong eke gara-gara ah, nyong eke bakar rumah melur sari jadi kabur ah, gilingan nih eh, eh, eh, ya sudah sekarang kamu jadi wakil lurah Ma, nyong eke ngelamar jadi bulurah aja ya aduh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 Aku datang untuk menuntut balas. Kalau kau masih punya nyali, datang